Harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini, Jumat, 18 November 2022, terpantau stagnan untuk cetakan Antam dan penurunan harga untuk cetakan UBS dibandingkan dengan harga kemarin. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp560.000, tak berubah dari posisi Kamis, 17 November 2022. Emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama hari ini dibanderol Rp 524.000 atau turun Rp 3.000 dari harga kemarin. Emas antam 24 karat ukuran 1 gram hari ini dijual seharga Rp 1.016.000 atau cenderung stagnan, sementara emas 24 karat UBS dijual pegadaian seharga Rp 982.000 atau turun Rp 4.000. Selanjutnya, Harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 4.842.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp 4.815.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai Rp 9.625.000. Sekian harga emas untuk tanggal 18 November 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini.